Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala family welcome to the channel you beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys I picked a video which the title sounded pretty cool it's titled "TNI's heroic actions are really crazy and great to amaze American soldiers so uh, this video is by uh, inside military and the link is in the description in case you guys want to check it out so without further ado let's get started with this video the title sounds pretty cool seems like they're going to be doing some cool things So, let's see. ada saja kisah heroik yang diciptakan angkatan bersenjata indonesia bila bukan di dalam negeri Ooh. ada juga aksi heroik tentara uh, itu you know, satu stuff. kisah prajurit TNI satu ini yang sempat dikatakan gila karena menyelamatkan tentara Denmark nama harum prajurit TNI di kancah internasional dalam tugas PBB kembali ditorehkan adalah pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon Unifil Yang kembali dipuji pasukan dari negara lain karena keberaniannya Ia adalah Sersan Kepala Pasukan atau Serkas PAS Abdullah Lubis, Prajurit Batalion Komando Yonko 462 Paskas atau Pulang Geni Pekan Baru. Dia disebut gila oleh para prajurit dari negara lain selama bertugas di Lebanon ia ya, saya disebut tentara Amerika sebagai prajurit crazy, tentara gila, kata serka Abdullah Lubis. Saat bincang-bincang dengan penulis pada selasa 18 Oktober 2016 lalu di markas Yonko 462 Paskas, Lubis demikian ia dipanggil kawan-kawannya menceritakan kenapa julukan itu disematkan ke dirinya saat menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon, atau Unifil November 2009 hmm. sampai 2010 Ia bersama timnya ditempatkan di daerah bernama Asyid Al-Qusayiri Pasukan perdamaian PBB asal Indonesia diawali dengan pengiriman Garuda 23 a. I think they're talking about the incident that happened in, in uh, Lebanese and Israeli border Agus Murti, Yudhoyono. Lubis tergabung dalam pasukan Garuda 23D di Asyid Al-Qusayiri Sebelum pasukan Garuda masuk, sudah ada pasukan dari negara lainnya Sayangnya mereka ini tak menyatu dengan masyarakat sekitar Ditambah lagi pasukan tersebut berasal dari bukan negara Asia, between the Indonesia countries. Sebagai penyandang kualifikasi Jam Master ini Bagi Bintara Operasi Yonkom 462 Paskas atau Pulang Pekanbaru pekan baru ini Berbagai upaya pendekatan dilakukan mulai dari menyerahkan bantuan komputer, buku, mainan hingga kemasyarakatan lainnya setelah empat bulan kita di sana warga merasa nyaman, biasanya cuek, apatis dengan kedatangan TNI. Mereka responsif, kata prajurit yang pernah dinas di Papua ini. Keuntungan sebagai sesama muslim inilah kemudian memudahkan tugas-tugas pasukan garuda di Lebanon. Termasuk saat menyelamatkan dan evakuasi dua prajurit tentara Denmark, yang masuk ke dalam wow. jurang bebatuan kedalaman 100 meter nekat selamatkan Oleh so, Just walking like that, checking itu, Sebagai komandan regu atau Danru diperoleh informasi ada seorang prajurit Unifil dari Denmark mengalami kecelakaan masuk jurang di daerah Ganduria. Yes, Setelah melakukan really koordinasi dengan markas, ia dan regunya diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Setibanya di lokasi sudah ada pasukan Amerika Serikat, Lebanon dan negara lainnya. Mereka hanya melihat-lihat saja dari atas jurang. Sedangkan tentara Denmark satu tersangkut di kedalaman 50 meter, satu lagi di 100 meter, kata Abdullah Lubis. Usai mempelajari jurang dan kedalaman. Bersama seorang marinir Indonesia Abdullah turun tanpa menggunakan tali dan alat-alat bantu lainnya. Perlahan-lahan batu-batu cadas yang tajam berhasil dilewati dan tiba di kedalaman 50 meter. Saya lihat dan cek denyut nadinya sudah tak ada lagi berdenyut. Tentara Denmark ini sudah meninggal. Saya bungkus dengan pakaiannya kemudian kirim titik koordinat ke markas evakuasi menggunakan helikopter. Kenang pemilik breva tembak mahir ini. Melihat aksi nekat kedua prajurit TNI itu membuat nyali tentara kepada uh, uh, nice. Abdullah seusai mengevakuasi dua tentara Denmark yang jatuh dari dasar jurang. Saat ditanyakan kenapa ia nekat turun ke jurang tanpa tali, Abdullah menjelaskan ia seorang tentara dengan kualifikasi kombat SAR atau SAR tempur. Dengan kualifikasi tersebut, ia sudah diperhitungkan medan sebelumnya turun ke jurang. Abdullah mengatakan semula ia memperkirakan tentara Denmark yang jatuh tersangkut di kedalaman 50 meter bakal selamat. Ternyata justru kawannya berada di dasar jurang. We did in a couple of other videos where the, um, the Israeli side was pretty close to the Lebanese border and the Indonesian uh, peacekeeping mission has stepped in in the middle to basically make sure that nothing happens. And they endale, Akhirnya para medis Indonesia turun ke jurang bawa tandu dengan mengikuti langkah dan jejak lubis. Yang memperkirakan dengan kondisi truk yang sudah hancur lebur tentara Denmark di dasar jurang. The same uh, short where he's going and checking uh, the area if there's any bombs or explosives like without any weaponry to do that he just walking there right. Pretty dangerous because God forbid if there's something there and you step on it dari jalan lain. That's it, right? But if you had some kind of like equipment where maybe you can scan before you step somewhere than you. Dua know, prajurit Denmark itu kini masih hidup, kenang Abdullah Lubis dengan tersenyum. Selang tiga hari usai penyelamatan dan evakuasi dua prajurit Denmark tersebut, Abdullah Lubis dan timnya kemudian diberikan penghargaan dalam sebuah upacara di markas UNIFIL. Kami memperoleh penghargaan dari Denmark, diserahkan oleh Dan serta dan Satgas Garuda, Letkol Andi Perdana Kahar, kata Lubis. Sementara itu, Komandan Yonko 462 Paskas atau Pulanggeni Mayor Pasruli Arif Vian, mengatakan tugas apapun bagi prajurit adalah suatu kehormatan dan kebanggaan, termasuk tugas operasi perdamaian. Tetap pertahankan prestasi tersebut demi kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Saya juga pernah ikut misi tahun 2010 sampai 2011 sebagai military observer di Kongo selama setahun. Kata lulusan AAU ini, Ruli mengakui hanya prajurit Indonesia saja yang mau bekerja tanpa pamrih. Inilah menjadi alasan kenapa nama Indonesia untuk pasukan perdamaian PBB tetap harum. Let's wrap it up here, guys. Yeah, pretty uh, interesting. Uh, I would have wished. If they had the uh, English uh, subtitles, but I think from what I could uh, get a little bit was I think they were talking about uh, at least, I'm pretty sure they're talking about the Lebanese and the Israeli border uh, space, but I'm not sure whether they were talking about the incident that uh, happened, I think. Maybe last year or before uh, that, uh, where the Israeli soldiers, uh, the tank was coming really close to the Lebanese uh, borders, and the Indonesian peacekeeping uh, soldiers had to step in and basically meet, ask the Israelis to kind of go back to their side. Uh, to make sure that nothing happens because on the other side the Lebanese army was just basically sitting with their guns and if something happened they would have started shooting and you know that could have ended in in a war where the Indonesian soldiers basically averted it and and stopped it so alhamdulillah it's good that you know they're doing these uh, things to